Tapi betapa terkejutnya dia setelah yang ada di depannya hanya rumah sakit yang terbengkalai. Tapi keanehan mulai tampak ketika si bapak calon bayi merasa para susternya sangat kok pada pendiam semua. Pada... teman-teman, jumpa lagi bersama gue Arman pada kali ini, kita akan mereview suatu kejadian pada beberapa rumah sakit yang terbengkalai yang akan membuat bulu kuduk kita berinding alias terbangun oke, langsung saja kita ceritakan pada intinya satu, yaitu rumah sakit Tayu dipati. Rumah sakit Tayu itu didirikan tahun 1933. Berarti sejak zaman Belanda. Jadi jika kita hitung, umur rumah sakit sampai ditutup tahun 2015. Ini telah beroperasi selama 82 tahun. Wow, keren, lama juga ya. Ada beberapa kejadian aneh dan mistis di rumah sakit Tayu tersebut. Menurut penuturan salah satu mantan perawat di rumah sakit tersebut, dia pernah mengalami kejadian aneh di kamar mayat. Saat melihat salah satu pasien yang sudah diotopsi, yaitu bisa berubah dari seorang laki-laki dan wajahnya itu berubah menjadi seorang perempuan. Aneh, wow! Kok bisa ya? Ini baru keren Ada juga salah satu pengayu becak di sekitar rumah sakit tayu tersebut Juga mengakui kalau ia sering melihat hal-hal yang gaib di sekitar lokasi rumah sakit tersebut Dia pernah melihat nenek-nenek tua renta Lo tau kan? Kalau lihat orang tua pasti kita dekati Untuk berjalan saja dia kesulitan ya kan? Nah, dia mengira kalau si nenek-nenek itu mau naik becak. Tapi setelah didekati, tiba-tiba si nenek tersebut menghilang seketika. Dan juga pernah viral ya, Jebredal video memperlihatkan seorang pria yang menginap di rumah sakit tersebut. Pria tersebut mengaku telah menginap selama tiga hari. Terus warga yang mendengarkan sontak kaget karena pria tersebut sebelumnya mengaku bahwa dia mendapat telepon dari temannya. Halo, gue dari sini nih di rumah sakit tayu. Tapi lu datangnya ke sini ya? Ini aneh, telepon temannya bahwa dia di rumah sakit tersebut, ya saat itu kan ditanya pria itu mengatakan bahwa ia usai membesuk temannya yang di rumah sakit tersebut nah warga pun heran lantaran rumah sakit peninggalan Belanda itu telah ditutup 8 tahun yang lalu pria tersebut ya langsung saja terheran-heran sok kaget dia bingung karena dia mengalami kejadian mistis yang dialaminya. Terlebih, dia telah menunggu temannya di dalam rumah sakit ayu selama tiga hari. Nah, ini kan aneh. Yang kedua, itu adalah rumah sakit Bajubang. Yaitu adanya di Pulau Sumatera. Rumah sakit ini tidak lagi beroperasi sejak tahun 2006, yaitu ya cukup lama ya, 2006 yang lalu ya. Menurut penuturan beberapa warga di sana, bahwa aura negatif di tempat ini sangat kuat, terutama jika kita melihat keberadaan pohon-pohon besar di lingkungan rumah sakit tersebut. Konon katanya saat malam hari banyak suara-suara aneh seperti suara pintu yang tertutup sendiri, suara tangisan, sampai suara tertawa wanita misterius. Lokasinya cukup jauh dari pusat kota, yaitu pusat kota Provinsi Jambi. Ya, cari aja di Google lah, nanti juga tahu. Warga sekitar kerap kali mendengarkan hal-hal yang ganjil, seperti suara makhluk halus tak kasat mata. katanya di sana itu banyak berterbangan ya makhluk-makhluk yang nggak tak kasat mata selain itu sering terdengar ya benda-benda ya, yang jatuh terus juga bekas rumah sebenarnya itu bekas rumah ya di baju bank selain itu banyak benda-benda di rumah sakit tersebut yaitu sering bergerak dengan sendirinya seperti kalau masyarakat datang, itu tiba-tiba ada benda yang bergerak, bergeser dengan sendirinya. Uh, itu membuat bulu kudu kita merinding. Uh. Selanjutnya, itu adalah rumah sakit Kadipolo. Yaitu rumah sakit yang berada di Solo. Dahulu, rumah sakit di Kota Solo tersebut pernah juga digunakan untuk penanganan pasien wabah pes. Uh, itu penyakit pes itu coba cari aja lah di Google. Kini kondisinya, rumah sakit Kadipolo tak terurus. Rumah sakit Kadipolo merupakan salah satu fasilitas kesehatan di Kota Solo. Yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, sebelum benar-benar terbengkalai di era sekarang, rumah sakit tua ini sempat difungsikan sebagai mes tim sepak bola Arctis Solo pada tahun 1980-an. Selama tak berpenghuni aura mistis pun begitu kuat, yaitu menyelimuti rumah sakit di wilayah Solo Selatan ini. Bangunannya yang seperti ini saja sungguh sangat seram. Sebagian besar sudah rusak, menambah keangkeran rumah sakit tersebut. Hanya beberapa masih utuh dan beratap. Pernah ada warga yang mengalami kejadian mistis tersebut, yaitu, katanya dia ingat betul saat tidur di bekas ruang pendaftaran. Pasien rambut saya dijambak itu, menurut penuturan warga setempat. Terang saja, seketika saja dia terbangun dari tidurnya, dan dia mendapati seorang perempuan bule berparas cantik dan mengenakan seragam suster. Wow! Tanpa pikir panjang, dia ambil langkah seribu. Wow, banyak sekali ya, langkahnya seribu. Dia kabur dari ruangan tersebut. Seketika itu juga, pasca ke kejadian itu, dia merasa tubuhnya sakit demam hingga beberapa hari lamanya merasa tersiksa dia memberanikan diri kembali masuk ke bekas ruangan pendaftaran pasien tersebut nah di tempat ini dia berdoa meminta izin kepada si penunggu untuk tinggal di tempat tersebut ya diizinin apa enggak nanti kita dengarkan ceritanya tapi ini boleh percaya boleh juga tidak nah setelah dia itu meminta izin kepada si penunggu tempat tersebut ya yang jelas bukan manusia tak lama berselang meriangnya langsung sembuh dan itu aneh tapi nyata oke okay. tak hanya itu menurutnya ada banyak lagi keganjilan lainnya salah satunya pernah ada seorang penebang pohon yang datang ke area rumah sakit kanipolo tersebut dia mendadak lari ketakutan karena didatangi sosok kakek-kakek berbadan tinggi besar, hitam, berjenggot panjang. Menurut cerita penebang kayu tersebut, sosok itu sempat memintanya menebang kayu. Ya dia bilang begini, Kalau mau menebang kayu atau pohon di sini, ya baiknya siang hari. Jangan di waktu sore. Bro. Memang waktu itu. Penebang kayu itu menebang kayu di saat um, ya, memasuki maghrib. Ya. Jadi di tengah rasa takutnya sang penebang pun mengikuti omongan sosok tua yang dijumpainya tersebut. Tapi malah tempat itu sering didatangi tamu untuk acara syuting film. Ini aneh tempat angker kok dijadikan tempat syuting film. Hihi. Berinding. Berinding. Ada lagi, yaitu rumah sakit tumpang Kabupaten Malang. Bangunan yang diketahui bekas rumah tersebut konon katanya merupakan bekas rumah sakit bersalin di Kabupaten Malang. Bagi masyarakat sekitar rumah sakit tersebut, yaitu banyak cerita-cerita horor. Jadi, rumah sakit itu berpuluh-puluh tahun terbengkalai tentunya menjadikan rumah sakit tersebut menjadi terkesan horor dan juga pernah ada masyarakat sekitar ketika malam sekitar jam 12. Jam 12. Jadi ia mendengarkan ada suara orang yang memukul-mukul kayu. Itu tok Kadang tok. Kadang-kadang juga ada yang memukul suara-suara seperti besi. Ada juga suara teriakan wanita kesakitan seperti orang yang mau melahirkan. Ya, sering juga terdengar kaca pecah dan banyak hal yang di luar dari akal manusia di depan yaitu rumah sakit tersebut memang terkesan sangat-sangat angker banyak juga ditumbuhi oleh rumput liar dan cat bangunan yang mulai memudar yang paling mengerikan ada seorang yang sampai membuang handphonenya secara refleks ketika ada seorang pria di saat sedang asik-asiknya bermain handphone secara tiba-tiba layarnya muncul gambar yaitu tengkorak berkerudung hmm. bayangin hp kita buka tiba-tiba muncul gambar tengkorak berkerudung ya langsung aja dibuang tertahun 2019 yang belum lama ini itu ada kejadian yang membuat geger warga sekitar Kejadian tersebut bermula saat seorang ibu yang tengah hamil tua, dia dia merasa akan melahirkan. Lalu sang suami yang siaga, yaitu siap antar jaga, tentunya langsung meluncur dari rumah, mencari rumah sakit. Mungkin karena ketidaktahuan suaminya rumah sakit di mana, ya saking gugupnya, cari rumah sakit yang mana yang tepat. Jadi setelah akan melintas di jalan, Suami tersebut melihat ada sebuah rumah sakit bersalin. Wah, tanpa pikir panjang, ia langsung masuk, mungkin saking paniknya. Katanya, dulu dia melihat seakan-akan ada bangunan rumah sakit besar, ramai, dan megah. Setelah itu, di dalam rumah sakit itu, suami dari ibu yang hamil tua tersebut melihat semuanya ya tampak normal dan biasa saja bahkan dokter dan susternya hingga prosedur pendaftaran dan suasananya nampak seperti ya rumah sakit biasa pada umumnya tapi keanehan mulai tampak ketika si bapak calon bayi merasa para susternya sangat kok pada pendiam semua pada pucat mukanya itu aneh ditanya diem dan tidak menjawab namun bapak tersebut tidak berpikir sama sekali ada hal yang aneh karena dia pikir yang penting cabang bayinya atau anaknya lahir dengan selamat dan istrinya pun lahir dengan selamat oke singkat cerita setelah diperiksa si calon ibu disuruh rawat inap itu menurut suster di sana yaitu suster jadi jadian setelah diperiksa si calon ibu disuruh merawat inap oleh suster-suster yang tak kasat mata tersebut. Si suami tersebut akhirnya kembali pulang untuk mengambil keperluan. ya Seperti popok bayi dan juga seperti pakaian dan lain-lain sebagainya untuk keperluan bayinya tersebut. Nah singkat cerita bapak dari cabang bayi itu pun juga sangat kaget. Ketika kembali lagi ke rumah sakit tempat istrinya akan melahirkan. Dia di situ tidak melihat bangunan besar dan megah seperti yang sebelumnya dilihat. Padahal beberapa jam sebelumnya ada. Tapi betapa terkejutnya dia setelah yang ada di depannya hanya rumah sakit yang terbengkalai. Akhirnya sang suami dengan keberanian masuk untuk mencari keberadaan sang istri tersebut. Nah, si istri tersebut diketemukan dengan posisi sedang terlelap dengan si bayi yang sudah lahir di rumah sakit tersebut nah ini aneh, jadi siapa yang membantu untuk melahirkan istrinya kalau seandainya kita masuk ke sebuah rumah sakit ya lihat-lihat dulu jangan sampai kita masuk ke rumah sakit yang ternyata sudah terbengkalai gitu loh oke okay. saya rasa gitu aja teman-teman mudah-mudahan saya dapat kembali bercerita ya untuk menghibur teman-teman semua oke salam dari saya arman suarif